Halo pemirsa, ketemu lagi dengan liputan 5. Saat ini, fregat adalah salah satu jenis kapal kombatan, yang digunakan untuk patroli samudera, serta pengawalan armada dagang, dan tanker di daerah rawan. Misalnya, armada fregat milik Amerika Serikat, sering digunakan untuk patroli di kawasan perairan timur tengah. Kapal fregat modern, biasanya dilengkapi dengan meriam serbaguna, torpedo, rudal dari permukaan ke permukaan, dan rudal dari permukaan ke udara. Secara spesifik fregat dibagi dalam beberapa fungsi, ada spesialis anti kapal selam, anti kapal permukaan, patroli, dan pertahanan udara. Sistem senjata, dan elektronika yang ada di setiap fregat, disesuaikan dengan tugas spesifik tersebut. Nah, Indonesia sendiri, pada saat ini mengandalkan KRI Marta Dinata, dan KRI Gusti Murah Rai sebagai flagship. Hal itu wajar saja, karena KRI Marta Dinata merupakan kapal perang tercanggih Indonesia saat ini. KRI Martadinata dibuat oleh PT PAL Indonesia yang bekerja sama dengan DSNs Belanda. PT PAL saat itu membuat empat dari enam modul KRI Martadinata. Untuk persenjataan, KRI Martadinata terbilang cukup komplit. Mengutip Naval Technology, sensor Marta Dinata class sendiri terbilang paling canggih saat ini, di kawasan Asia Tenggara, karena memakai Thales takticos. ESM Thales Vigile, yang memudahkan Marta Dinata mendeteksi ancaman, hingga menuntun meluncurnya rudal kesasaran juga ada di sana. Persenjataannya juga tidak kalah, yakni Oto Melara 76mm Super Rapid Gun, kemudian Cius Oerlikon Millennium Gun, hingga VLS mica untuk melibas sasaran di udara. Untuk pengebuk kapal perang musuh, disediakan Exocet MM40 Blok 3. Namun, untuk urusan besaran tubuh kapal, KRI Martadinata masih kalah dengan HTMS Bumipon Adulyade, milik Thailand, dengan panjang 124 meter. Bumipon juga mengalahkan panjang kapal Formida Blackless Singapura, dan saudaranya BRP Antonio Luna Filipina. Bumi Bumipon, dibuat oleh galangan kapal DSME Korea Selatan. Pon mengambil desain dari destroyer Rok Class. Maka tak heran, bila ia menjadi kapal terbesar di Asia Tenggara saat ini. Thailand sendiri, memesan dua unit kapal fregat Pon sejak tahun 2013 lalu. Saat ini, baru jadi satu unit, di mana unit kedua yakni HTMS Prasai, ditunda pembangunannya akibat COVID-19. Fregat Thailand ini, juga paling cepat, di mana ia bisa mencapai kecepatan 33 knot. Kemudian, Pon menggunakan radar Saab Sigi dan sensor buatan pabrikan Swedia. Kelebihan fregat Pon adalah, dipasangnya teknologi penyerap emisi radar, sehingga ia sangat sulit dideteksi. Senjatanya juga cukup mumpuni, yakni, VLS Asrock dan CIWUS PALANS untuk pertahanan udara. Sedangkan, untuk melibas kapal perang, ada RGM-84 HARPOON, buatan Amerika Serikat. Meski terbesar, HTMS BUMIPON Adulyade tidaklah yang tercanggih. Fregate tercanggih di Asia Tenggara saat ini, dipegang Formida Class Singapura. Fregate kelas Formidable saat ini, menjadi kapal tempur tercanggih yang dimiliki Singapura di Asia Tenggara. Jika dilihat dari ukuran, dan beratnya, diketahui bahwa Fregate kelas Formidable Singapura memanglah sangat diunggulkan. Dilansir zonajakarta.com, dari mindef.gov.sg bahwa fregat kelas Formidable merupakan kapal tempur multifungsi tercanggih yang dimiliki Singapura saat ini